dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Pastinya bagi akan menyuguhkan kabar bahagia Dan tentunya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Billard. Di kabar pertama langsung mendapatkan Cidukan dari Bunda Lesti yang mengunggah foto baby L dan Papa B sedang tertidur, masya Allah boboknya gayanya gemes banget, persahabat ya dua-duanya, memang selalu bikin gemes bikin bahagia, happy terus yang tergelasar family, mudah-mudahan selalu sehat dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Karosan sekali dua empat kalimat caption pun dituliskan, masya Allah pemandangan yang indah. Papa dan anak masih tidur Pasti bunda bingung mau ngapain Suami dan anak tidur Entah beres-beres rumah, entah ikut tidur Masya Allah banget ya Kalau abang pasti udah bangun dan tidur lagi Kalau papa pasti baru tidur Habis subuh karena kuis Katanya tuh Masya Allah bikin ngakak banget ya Di kolom komentar pun Tentunya kita salvok dengan beberapa tanggapan Dan respon yang diberikan Banyak doa-doa baik Yang diberikan di antarnya kita lihat bersama dari akun Murni. Dot mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah kebahagiaan Abang Al-Fatih, Bunda Lesti. Sangat indahnya, sangat mata ini memandangnya. Mudah-mudahan dilindungi Allah SWT sampai akhir nanti, amin. Sehat-sehat selalu papanya Bunda Lesti, Abang Al-Fatih. Tanjung umur yang berkah, amin. Ya Allah, jauhkanlah. Tentunya rumah tangga Bunda lesti dari orang jahat ya Allah. Jauhkan, jauhkanlah juga Bilar dari gangguan-gangguan setan. Kuatkanlah juga iman Bilar menyingkirkan setan-setan ini. Ampunilah dosa-dosa Bilar. Jauhkanlah dosa-dosa yang menghampirinya. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan doa-doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian juga bersahabat. Kita simak kalimat komentar berikutnya dari Rinawati Kadi. Kalau aku ada pemandangan gitu, paling suka tuh waktunya me-time. Duduk pegang HP, nontain Instagram, Youtube, baca WM, masuk grup. Itu waktu yang paling menjentikan ibu-ibu. Biasanya emang pas weekend bisa terjadi hal kayak gitu. <laughs> bahagia terus yang terleslar Kita pun selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Kemudian kita lihat juga persahabat ada sebuah ucapan terima kasih dari MRB Clothing Line yang begitu bahagia. Alhamdulillah. Perdana produk MRB diluncurkan. Belum satu jam, 55 menit sudah ludes terjual. Terima kasih teman-teman telah membeli produk kami dengan cepat. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kesehatan untuk kalian. Insya Allah kalian suka dengan kualitas produk kami. Harga terjangkau, kualitas memukau. Masya Allah, itulah kalimat ucapan terima kasih dari MRB Clothing Line berikutnya juga bersahabat ada informasi juga masih dari admin MRB yang tanya Risto ada beberapa artikel yang kami produksi kemarin, tidak kami produksi kembali. Karena menjaga limitasi dalam soft launching kemarin. Beruntungnya, kalian yang dapat memiliki artikel-artikel soft launching kami, nanti kita posting artikel-artikel terbaru ya. Jangan lupa gercep, harga terjangkau, kualitas memukau. Masya Allah berkah, mudah-mudahan sukses terus untuk bisnis dari Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya juga persahabat ada postingan dari Bunda Lesti satu jam yang lalu mengunggah foto Kak Rara, istri dari Beni Ternyata hari ini Kak Rara sedang berulang tahun. Happy birthday, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia rumah tangganya pun dengan Beni, Sakinah mawedah warohmah Kita simak persahabat ucapan dari Bunda Lesti untuk Kak Rara. Barukam lovi teteh, sayang, sehat selalu ya, and happy selalu sama si A.A. Love kangen deh, katanya dia, insya Allah. Doa baik dari Bunda El Untuk kakak Ipar Masya Allah Kemudian juga perselabat kita lihat di Kak Karara 2 jam yang lalu Ternyata mendapatkan kejutan Dari Ayah Kejora dan Mama Kejora Masya Allah Luar biasa, keluarga yang bahagia Kita bangga, kita bahagia sekali Melihat kebersamaan Keluarga besar Mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus Untuk keluarga besar Lesnar